Sistem cara kerja, common rail untuk injektor mesin, sistemnya diatur oleh komputer, dan cara kerja injektor mesin diesel common rail tidak sama dengan mesin diesel konvensional. Di sini, injektor bekerja menggunakan teknologi selenoid atau elektrik, jadi injektor bekerja dengan cara piezoelektrik. Dalam hal ini, injektor diaktifkan oleh arus listrik yang diatur oleh komputer. Rangkaian komponen tersebut jelas tidak diperlukan atau tidak ada pada mesin diesel konvensional komputer juga menentukan waktu injeksi atau injeksi timing. Berdasarkan sinyal yang diterimanya dari sensor di kruk as atau roda gila, jumlah solar yang akan disemprotkan diatur berdasarkan lamanya nosel membuka. Jadi komputer mengatur kerja injektor, berdasarkan informasi yang diterima dari sensor-sensor lain, seperti putaran mesin, tekanan regulator, tekanan bahan bakar, suhu solar, posisi pedal gas, putaran mesin, silinder, tekanan turbo, aliran udara, air pendingin, dan kecepatan kendaraan.